Tahanannya <tahan <tahan tadi kemana Pak? Mobe oh, doh guys. Hi assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucious Re Official. So guys, thanks to uh, subscribe, your subscribe, your like it, your request, your comment, and so very very thank you so much guys. And so. Uh, aku masih mereaction um, uh, Russian again guys ya. so yang aku reaction ini adalah bahasa Indonesia guys ya dan so yang aku akan reaction ini adalah Russian cyber palace guys nah ini tuh Uh, kayak film ini loh guys, film fiksi gitu tapi lebih kayak ke masa depannya dimana uh, semuanya itu bisa dikendalikan sama robot gitu dan so, ini adalah um, sedikit ini juga sih ya guys, udah kita langsung lihat aja videonya seperti apa, yuk let's go start it, here we go Russia Cyber Palace oke, okay. ini kita ubah dulu guys ya ke kualitas Oh hmm. uh, polisinya tampan banget ya guys, ini guys lucu banget ya anjingnya, walaupun dalam bentuk robot tetap oke okay. Terlihat real, tapi uh, tidak dengan yang satu ini. Anjingnya itu robot, guys, bukan uh, real dog ya. Oke, itu penjahatnya, nah, mereka lagi sedang melakukan misi ya, nggak tahu nih misi. Perdamaian bukan okay. guys ini penangkapan okay. ya Oh, dia sedang menceritakan suatu kejadian. Uh, waktu itu oh, ini mencuri guys. oke okay namanya juga film ya. Okay. tahanannya tadi kemana Pak? Itu robot loh guys Oke okay. Ternyata tahanannya kabur cuy Oh ini dia lagi mencari ya tapi gimana ini? dia kan gak bisa mencium kan, guys? gak tahu sih gimana cara anjing Robert itu mencium. Bener-bener canggih banget ya. Kasihmu Kayaknya itu yang kabur itu, deh, guys. Oh iya beneran Cuci anjingnya juga nangkep, ikut nangkep, guys. Oh. <laughs> Namanya juga robot, ya. Давно будешь сидеть в отделе парбля. Давайте начинать. Okay. Бисень была. Никите, удачей. Погони на нормальные. Зачем Но к нему привязались-то? Это железка с михрошкемами. Рано или поздно все равно придется менять. Уже старый, вообще ничего не удубляет. Кей. Слой железка. Правду я говорю, нет, ты без болезни зараз ставить. gimana guys ya nasib si anjingnya ya guys nah gara-gara anjingnya jatuh tadi guys ya mereka kehilangan tahanannya gitu itu udah ada gerakan yang mencurigakan banget. Hmm. Tapi polisinya nggak sadar ya, Pak? Nah. Я хотел, да, мужчина зовёт давать, ну, хрусталёвую. Слышишь? то сошёл с лата. оставайся на месте. Тебе не прикажешь? А я тебе приказываю стой. Думой, Это я его нашёл. Ты меня. Росталев, стой. Oh, oh. Oh. aduh antara sedih mau ketawa guys kesian banget anjingnya kabur lagi dong tahanannya Oh ini guys, uh, kayaknya itu ah ya benar anjingnya guys. Jadi lagi dibenerin tuh sama bapak polisi. Oh, mm -mm це либа And guys. kasihan ya ternyata anjingnya nggak dipakai lagi tuh aduh sedih banget ya ini kalau beneran guys ya kisahnya itu pasti sedih banget maksudnya anjingnya ya bukan anjing rumput guys ya bener-bener menyentuh banget Мир ошибок может не простить, не получится нам это упростить, за кого в ответе не бросай в виду, роботу ведь страшно оставался в этом мире есть не только человек, и не только механизм и хай -тек. в этом мире что-то есть среди всего и Oh guys, itulah uh, cerita fiksi dari Russia Police uh, Cyber Police guys ya. Oke okay guys, ternyata anjingnya akhir ceritanya sih sebenarnya ending ya, karena uh, robotnya itu mati guys ya dan benar-benar huh, bikin terharu jadi akhir ceritanya itu guys si anjingnya itu mati guys dead ya dan si polisinya sedih banget karena uh, dia jadi mengingat bagaimana kebersamaannya sama si anjing itu hmm. benar-benar luar biasa juga walaupun dia hanya uh, robot tapi bagaimana aksinya itu benar-benar diacungin jempol deh guys keren banget ten hundred top ups so guys gimana menurut kalian kalau kalian suka juga dengan cerita ini itu sebenarnya cerita fiksi guys ya yang lebih menggambarkan ke masa depan nanti tuh kayak gimana ternyata polisi nanti akan lebih dibantu dengan robot uh, robot anjing gitulah guys so guys kalau kalian suka juga Click button like and share. Don't forget support me with click button subscribe. Thanks guys, see you, bye,